Usai jual celana dalam bekas, Dinar Candi kini jatuh sakit Melalui unggahannya di Instagram baru-baru ini, ia memperlihatkan wajahnya yang lesu Di bagian dahi dan pelipis juga terdapat koyo putih yang menempel Ia mengatakan sakit yang dialaminya itu tak berselang lama setelah menjual celana dalam bekas Jadikan sakit abis jual kancut, kata Dinar Candi di Insta Story. Kendati sakit, namun Dinar Candi masih memenuhi kewajibannya untuk melakukan berbagai endorse produk Di Instagram, Dinar berusaha menunjukkan kondisi primanya Termasuk saat mempromosikan single terbaru Seperti diketahui, Dinar Candi baru saja berhasil menjual celana dalam bekasnya kepada youtuber bernama Bobby Triasanjaya. Tidak tanggung-tanggung, celana dalam bekas itu dijual seharga 50 juta kepada sang youtuber Menyusul keberhasilannya ini, ada pula seseorang dari Malaysia yang menawar berasang female DJ ini seharga 100 juta Narasta berselam lama, Dinar Candi justru mengaku mendapat teror santet Ia menerima sebungkus serbuk kayu bekas, diduga barang tersebut biasa digunakan untuk hal mistis Nih guys jadi pas aku bangun tidur, buka pintu ada yang naburin ini nih, serbuk kayu Kata Dinar Candi di story. Seorang laki-laki yang berada di samping Dinar Candi pun menuturkan serbuk kayu itu memiliki aroma yang berbeda Jenis kayu buat guna-guna Ini wangi, ujarnya kepada Dinar Candi Dinar Candi menuturkan ia telah mengetahui siapa pengirim santai tersebut Hanya saja pemilik nama lengkap Dinar Miswari ini enggan mengungkap ke publik dan hanya menyebut inisialnya Nenek-nenek mau pengin banget tek namanya dan ribut tulis Dinar Candi Udah tua mendingan tobat aja deh Daripada lo main berundong terus bayar utang Bukan ngirim santetmu Sebel gue ucap Dinar Candi lagi